lah biar lagi jauh. Biar naik subscribe nya. Ya, subscribe kita berapa? Masih Punya oh, baru 127 Ini banyak, yang ya, oh, sayang, lebih banyak Ayah lah. Ayah kan. Tiap itu sore sama malam ngobrol, ya. Itu dia, sore sama malam naik terus. ada yang suka, hati upaya yang suka belum ada. Yang lain masih satu, dua, empat, Ade. ayah. Aya udah dua ya, ribu tengok orang. Sabar lama-lama kan itu juga. Hmm. Aya sampai ya? Tahun. Subscribe... Siapa jadinya itu? Yang Jadi ya, nggak ada ya di upload aja. malah mengenai sering diupload, subscribe sih lo aja. Ya punya ayah nanti, punya ya, semua. Kau udah dapat duit? Dapat duit? Punya keluarga, punya adik, punya lama. Abang Ayah, orang Fatin, ya juga. Ayah Adiknya. adik punya, adik. Enggak. Lo, adik kan adik. Adik. Apa? punya Hah? adik. Siapa? Si Fatin. Berarti nggak punya, adik. Jadi? Ada punya adik? Itu ada, kabi. Ada mau adik main terus. Ngomong-ngomong wow. aja, wow. main terus gelut. suka. Aduh, ade. Aduh, ade. Biar tambah subscribe nya. Assalamualaikum <susurra> So Gump I langsung Oh Cepat ini. juga nenek,